Sampai ke Julino Assalamualaikum mas bro Kita berjumpa lagi Hari ini Ini habis hujan Airnya Agak keruh ya mas bro Terus panas Kita berangkat aja Target tetap sama water. Apapun hasilnya Yang penting kita bisa strike Oke jangan lupa like dan subscribe nya. Pena mancing Oh iya yeah. Yes. Hai Mas Bro bapur Hai Mas Bro mantap uh mantap lanjut tap Jos lu, kene tanggulnya benda-benda na, hi, nggak pengen. bump bump mm -hmm. mm -hmm. bro Hele, hele, hele, hele, hele Plum nyut, plum nyut babon babon babon lagi bonus Tuh, riwayat yang beludak lebar udang Saya tak mau besok apa Haus Beh, ada kesel No sampai kesel Mas Zoom bro.